Namo budaya Rahayu Sakun Jumadi Kali Singrebedo Niringsambikalo Jumpa lagi bersama kami spiritual perkutut putih di channel The SPB TV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 di dalam kudayaan Jawa, burung perkutut memiliki derajat yang tinggi dibandingkan jenis hewan lainnya. Oleh karena itu, sangat lazim menemukan banyak warga yang memelihara burung ini di rumahnya. Pasalnya, selain sebagai hewan peliharaan, eksotis perkutut banyak dipelihara karena mitos yang melilinginya. Mulai dari hewan bak keberuntungan. Kekayaan hingga sebagai hewan pesugihan, burung perkutut katurangan talang emas merupakan salah satu burung perkutut yang memiliki mitos yang baik dipelihara. Talang emas memiliki dua kosakata yaitu talang dan emas. Talang memiliki arti perantara dan atau cucuran air pada atap rumah. Emas memiliki arti sebuah logam mulia bersifat lunak dan mudah dibentuk. Jadi, talang emas aslinya perantara atau cucuran emas Wah, burung perkutut katurangan talang emas dipercaya memiliki tuah sebuah harapan yang berlimpah atau bahkan dapat menampungnya. Angsar burung perkutut katurangan talang emas dapat dijadikan sebagai tuntunan hidup maupun nilai luhur bagi pemiliknya. Terlepas dari unsur mitos yang beredar tentang perkutut katurangan talang emas. Perkutut katurangan talang emas memiliki kewajangan tersirat Agar pemilik burung perkutut untuk dapat menjadi manusia yang berkelapangan dada, Yoni yang dimiliki perkutut katurangan talang emas memiliki ciri mati yang berada di ciri fisiknya, di mana. Burung petutut talang emas ini memiliki ciri Terdapat sebuah sayap terbangnya yang posisinya terbalik di mana bagian dalam di luar dan bagian luar di dalam Analoginya Situasi ekonomi yang sulit saat ini banyak sekali Membawa pengaruh atau dampak yang kurang baik bagi sebagian masyarakat seperti melakukan tindakan kekerasan, bersikap kasar, bahkan melakukan kejahatan pun tanpa ada beban. Yang lebih menyedihkan lagi, semua itu hanya dikarenakan perkara-perkara kecil, perkara-perkara sepele. Melihat kenyataan seperti ini, marilah kita berikhtiar agar tindakan-tindakan yang seperti itu tidak menular pada kita, warga kita. Serta lingkungan kita Itu semua tidak lain supaya lingkungan kita tetap dalam keadaan aman, damai, dan penuh ketentraman Tanpa adanya perkara yang membuat hancurnya kerukunan dalam masyarakat kita Tuah burung perkutut keturangan talang emas memberikan pengertian dan pelajaran kepada kita Bahwa kita sebagai makhluk sosial haruslah mampu menahan diri Jangan mudah melakukan tindakan yang dapat membuat jelek di masyarakat Artinya, apabila kita tersakiti oleh orang lain Tidak cepat marah, tidak dendam, dan tidak melakukan kekerasan Dan dapat memberikan maaf kepada orang yang telah menyakiti kita Orang yang telah menganiaya kita. Maka itu semua akan menunjukkan bahwa kita adalah orang yang lapang dada. Orang yang berbesar hati. Serta orang yang penuh dengan keikhlasan dalam memberikan maaf kepada siapapun. Kemudian kita pasrahkan semuanya kepada Sang Maha Esa. Masalah ini sangatlah penting untuk kita perhatikan. Dikarena akhir-akhir ini sering sekali kita dengarkan kejadian-kejadian di media sosial yang tidak baik di masyarakat kerusuhan-kerusuhan tawuran-tawuran dan lain sebagainya yang apabila kita teliti kita amati dari semua kejadian-kejadian yang terjadi akhir-akhir ini bahwa semua itu untuk kepentingan dari pihak-pihak lain Yang bertujuan untuk menghancurkan kerukunan di tengah-tengah masyarakat Yang artinya sengaja diciptakan agar sesama anak bangsa saling bermungsuhan Saling rusuh, saling menyalahkan Sehingga pada akhirnya akan memberikan kesan bahwa bangsa ini adalah Bangsa yang mudah diadu domba Mudah dipengaruhi dan mudah dipecah belah Kekayaan sejati adalah mampu melakukan apa yang kita inginkan Ketika kita menginginkannya, jika kita bisa melakukan itu berarti kita kaya Kekayaan tak hanya diukur banyaknya harta materi Leluhur kita telah memberikan takaran dan pemaknaan tersendiri tentang hakikat kekayaan jika manusia memiliki dua jurang berisi uang, maka ia akan mencari jurang berisi uang yang ketiga. Tidak ada yang dapat memenuhi perut manusia kecuali tanah. Ukuran kaya bukan seberapa banyak rumahnya, seberapa tinggi gedungnya, seberapa panjang mobil terparkir di garasinya. Hakikat kaya bukan dari banyaknya harta, namun kekayaan harta. Hakikat kaya bukanlah banyaknya harta Karena banyak dari orang yang dilapangkan hartanya oleh sang pencipta Masih tidak puas dengan apa yang telah diberikan Dia tetap giat mencari tambahan dan tidak peduli dari mana dia mendapatkannya Seolah-olah dia orang fakir karena sangat bernafsunya Tapi hakikatnya kaya sebenarnya adalah kaya hati yaitu orang yang sudah merasa cukup dengan apa yang diberikan, dia puas dan ridho dengannya, serta tidak lagi bernafsu untuk mencari tambahan dan terlalu memburunya seolah-olah dia orang yang kaya. Kekayaan bermanfaat yang besar atau yang terpuji adalah kekayaan hati. Orang yang kaya hatinya adalah orang yang tidak mencari kemuliaan pada makhluk.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 itu dikarenakan keterbatasan ilmu pengetahuan kami Rahayu sagung dumadi Kalis ngerbedoh nir ing sambikol.